Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-117, Chelsea Football Club mendapat kado pahit bertubi-tubi berupa sanksi dari pemerintah Inggris serta mundurnya sponsor utama mereka. Sanksi ini merupakan buntut dari invasi Rusia ke Ukraina yang mendapat kecaman dari berbagai pihak. Namun, apakah Chelsea pantas mendapatkan semua sanksi ini? Pasca dimulainya invasi Rusia ke Ukraina, FIFA, UEFA dan FA dengan kompak menyerukan dukungan bagi Ukraina. Di sisi lain, mereka juga menjatuhkan hukuman bagi timnas dan klub-klub asal Rusia. Di laman resminya, mereka menyatakan tim nasional dan klub-klub Rusia secara resmi dilarang bertanding dalam seluruh kompetisi sepak bola di bawah naungan FIFA dan UEFA. Hasilnya Pratak Moskow yang merupakan wakil Rusia di Liga Eropa Resmi dicoret dari kompetisi Dan timnas Rusia bisa dipastikan tidak akan tampil di piala dunia kali ini Namun rupanya tak hanya timnas dan klub asal Rusia saja yang terkena imbasnya Banyak juga klub-klub di luar Rusia Yang memutuskan untuk menghentikan kontrak dengan sponsor yang berasal dari Rusia Tak sampai di sana Kondisi lebih parah dialami oleh Chelsea FC mereka terus-terusan mendapat keputusan merugikan Bahkan sepintas, klub ini diperlakukan layaknya klub yang berasal dari Rusia Alasannya tidak lain karena pemilik klub ini berasal dari Rusia Chelsea Football Club yang didirikan pada 10 Maret 1905 Merayakan hari lahir mereka yang ke-117 pada 10 Maret 2022 Meski pada dasarnya hari ini akan menjadi sangat istimewa, mengingat mereka baru saja mengumpulkan semua jenis trofi di lemarinya dengan menjuarai piala Dunia antar klub. Namun nyatanya Chelsea harus merayakan ulang tahunnya ini dengan sanksi-sanksi telak. Roman Abramovic semula berniat menjual Chelsea menyusul kisruh yang terus terjadi. Kabarnya sudah ada beberapa calon investor yang tertarik untuk membeli The Blues. Namun sangat disayangkan, nampaknya penjualan ini tidak akan bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Ini dikarenakan sanksi yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris telah membekukan aset Abramovic termasuk Chelsea. Akibatnya Abramovic dilarang menjual klub dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut. Namun pemerintah Inggris akan mempertimbangkan permohonan lisensi baru untuk mengizinkan penjualan klub Asalkan terbukti bahwa Abramovich tidak akan mendapat manfaat apapun dari penjualan klub tersebut Abramovich sebelumnya mematok harga jual Chelsea seharga 3 miliar pounds atau senilai 57 triliun rupiah Selain itu, Chelsea juga tidak diizinkan melakukan transfer pemain ataupun perpanjangan kontrak pemain mereka mereka juga tidak diperbolehkan melakukan penjualan merchandise, dan kabarnya toko resmi klub ini telah ditutup. Chelsea juga tidak diperkenankan menjual tiket per pertandingan. Namun masih boleh ditonton oleh supporter yang telah membeli tiket per musim. Para supporter Chelsea juga dilarang hadir ke stadion dalam pertandingan tandang. Setelah sanksi dari pemerintah Inggris, Chelsea kembali menelan pil pahit setelah sponsor utama mereka yaitu Tri berniat untuk cabut dan menengguhkan kerjasama mereka untuk sementara waktu. Terkait sangsi pemerintah yang baru saja diumumkan, kami meminta Chelsea Football Club untuk menangguhkan sementara kerja sponsor dengan klub, termasuk pencabutan seluruh logo brand kami dari jersey serta stadion sampai pengumuman selanjutnya, ujar pernyataan resmi Tri. Belum selesai sampai di situ. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Nike sebagai sponsor kit Chelsea sejak tahun 2016 juga sudah melakukan ancang-ancang untuk meninggalkan Chelsea jika hal ini benar-benar terjadi maka Chelsea akan kehilangan sekitar 10 triliun dari berakhirnya kerjasama ini ini benar-benar hari-hari buruk bagi Chelsea apalagi mereka dikabarkan tidak bisa menerima hadiah dari Liga Inggris ataupun Liga Champions Chelsea akan benar-benar dimiskinkan dalam hal ini kami tidak bisa berpendapat banyak tapi ingin mengumpulkan pendapat publik apakah Chelsea pantas mendapatkan sanksi-sanksi ini? apakah FIFA, UEFA dan FA telah berlaku adil? silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar